Assalamualaikum pemirsa ketemu lagi di channel youtube Kawan Trash Minus kali ini aku ingin membuat burger mini yang endas Di sini ada 2 buah roti burgernya yang masih dalam kemasan dan juga daging burgernya aku pakai dengan merek hemato dan ukurannya juga lebih kecil ya pemirsa ini alat untuk memotong Dan di sini aku pakai sayurannya mentimun, tomat, dan juga daun selada Kita ambil buah mentimunnya untuk diiris Ujungnya kita buang dulu ya Lalu kita iris agak serong Tipis-tipis saja -tipis kemudian tomat sama ya pemirsa tipis-tipis juga nah ini dia pemirsa sayurannya sudah siap antimun tomat dan juga daun selada aku sisihkan dulu ya aku buka bungkus rotinya lalu aku belah kedua roti nah ini dia pemirsa roti dan dagingnya siap dipanggang kita siapkan alat panggangnya yang sudah aku olesi mentega di atas kompor dengan api yang kecil tunggu sampai panas lalu aku masukkan dagingnya dengan rotinya kita tutup kita balik daging dengan rotinya kita tutup kembali tunggu sampai satu menit lalu kita angkat Kita matikan dulu kompornya. Oh iya pemirsa, yang belum subscribe, subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Nah, ini dia pemirsa roti burgernya sudah siap kita isi. Di sini juga aku siapkan saus tomat Pedas, atau cabai, dan juga mayones. Pertama, kita kasih saus cabai dulu, lalu daun selada dan dagingnya. Kita kasih saus tomat ya. Kita kasih mentimun. Kita kasih mayones. Lalu tomat. Saus yang terakhir kita kasih saus sambal atau cabai. lalu kita tutup nah ini dia pemirsa burgernya sudah siap disantap sampai di sini dulu ya pemirsa videonya semoga bermanfaat Assalamualaikum